kita sekarang coba ke beralih ke kamera belakang ya Oke mantap jiwa guys ini artinya kamera belakang sudah berfungsi ya sudah berfungsi dengan baik ini senternya juga sudah berfungsi ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke okay guys, jumpa lagi bersama Global Tech di sini ya. <tuh> Oke okay, pada sementara ini kita punya kasus HP Vivo nih guys. Jadi Vivo ini kameranya bermasalah ya guys. Kalau untuk berpotret dia tidak bisa beralih ke mode kamera belakang. Ini yang bisa hanya kamera depan. Jadi ketika kita klik tombol berganti di sini ada tulisannya muncul yes kamera lainnya rusak tidak dapat beralih. Jadi untuk kasus Kamera ini sering terjadi pada HP Vivo Y95, Y93 dan Y91. Dan kamera ini yang rusak ini disertai dengan kerusakan pada lampu flash nih guys. Jadi untuk senternya ini pasti tidak bisa kita nyalakan. Untuk senternya kita ketuk seperti ini, dia tidak akan nyala nih senternya. Jadi banyak sekali guys tutorial di YouTube itu yang menyarankan untuk flash atau restart untuk segala macam itu semuanya tidak fix ya guys ya, jadi untuk kasus HP yang seperti ini, ini harus dan wajib dibongkar. Ini ada salah satu komponen di bagian area kamera itu yang harus kita congkel, kita buang. Itu short gitu guys. Oke, langsung saja kita eksekusi HP ini. Jadi untuk penggunaan solder uap nih guys, atau blower ya. Ini setelah kita nyalakan nih, jangan langsung kita pakai seperti ini. Kita tunggu beberapa menit ya, 1-2 menit. Biar panas daripada si blower ini. Ini benar-benar maksimal nih guys. Oke, setelah kita rasa sudah cukup panas ya. Kita langsung kita bongkar ya untuk kalengnya ini. Oke okay guys sudah terbongkar ya Sekarang kita ukur ya untuk komponen ini Kita ukur Kita ukur nilainya ya guys Oke Oke okay guys, jadi <tuh> untuk kesempatan kali ini sepertinya ada yang berbeda ya guys ya. Jadi kalau biasanya itu di area ini area sini kita tes itu ada yang short itu kita lepas saja guys ini untuk transistor di sini ya. Ini karena tadi udah kita tes kita lihat bersama-sama. Ini sepertinya normal semua ya, sudah tidak ada yang short gitu kan. Jadi itu mungkin bisa disebabkan shotnya karena tutupnya nih guys atau gembrengnya ini ya penutupnya ini karena berdasarkan cerita yang punya itu pernah jatuh dia tapi ini jadi bisa jadi setelah kita panasi tadi pakai solder uap atau blower tadi ya guys itu bisa lepas dia untuk shotnya itu karena kita tambahkan flux juga tadi kan di sini kan ini tadi kita lihat sama-sama kita ukur nih ya tegangan daripada kaki-kaki ini di kutu-kutu ini kita tes kita ukur ini tidak ada yang short jadi untuk kasusnya permasalahan HP seperti ini jika short itu kita cukup melepaskan saja guys ini antara ini transistor ini 123457 ini ketika kita ukur menggunakan tester ya itu ada yang short kita cukup melepaskan saja kemudian kita pasang kembali dan kebetulan untuk kasus kali ini guys ini tidak ada yang short ya ini kita tadi udah ukur sama-sama tidak ada yang short oke sekarang kita coba ya ini biarkan nggak usah kita pasang biar kita lepas kayak gini aja ya sekarang kita coba kita tes kita pasang kita rakit ulang HPnya ini dan kita coba lagi apakah sudah sembuh gitu ya. nanti kalau misalkan tidak sembuh guys ini terpaksa kita congkel saja meskipun dia tidak soft tapi ini kalau asumsi saya pendapat saya ini, pasti nanti hp HPnya akan normal kembali meskipun kita tidak melepaskan si kaki-kaki ini aku ya, kutu-kutu ini ya karena sudah kita ukur tadi Normal ya, nggak ada yang sop ya? Oke, sekarang kita coba dulu. Kita pasang kembali HP ini. <tuh> Jadi untuk sementara kita coba kita kunci pakai satu baut satu dulu, guys ya. kita kunci pakai satu baut aja dulu biar mesinnya tidak goyang ya. Kita coba seperti ini. Nanti kalau memang sudah done selesai atau finish ya, sudah sukses baru kita pasang semua bautnya. Sekarang kita coba nyalakan guys. guys sapaannya sudah kembali normal ya. Sekarang kita coba Tuh kameranya. Ya ini masih ke mode kamera depan ya guys. Seperti ini. Kita sekarang coba ke beralih ke kamera belakang ya. Oke, mantap sih guys. Ini artinya kamera belakang sudah berfungsi ya sudah berfungsi dengan baik ya ini tangan saya ya oke jadi kamera belakang sudah berfungsi nih guys nih jadi bener ya analisa saya tadi kalau kutu-kutu tadi memang tidak shot tidak bermasalah berarti ini sudah selesai dan ini shotnya mungkin disebabkan karena gembreng atau penutup tadi ya guys yang kita lepas tadi karena kita panaskan pakai blower mungkin dia akan lepas daripada shotnya itu jadi kita nggak perlu melepaskan transistor ya atau kaki-kaki yang kecil itu, guys. Ini senternya juga sudah berfungsi ya. Coba matikan dulu lampunya. Ya. Ya, ini lampunya sudah berfungsi juga, guys, ya. Oke, jadi ini sudah selesai. Kita tinggal pasang aja ke sembanyaknya. Jadi, demikianlah tutorial cara mengatasi HP kamera Vivo Y95, 93 dan 91 ini sama aja, guys yang rusak atau tidak dapat beralih ke kamera belakang. Oke jangan lupa di subscribe channel Global Teknik guys. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mantap jiwa mempesona. Di depan sudah rame guys untuk orang servis lagi ya. Just.